Langsung saja, ya. Langsung saja, kalau kalian uh, lihatnya episode yang ini, aku sarankan untuk lihat episode sebelumnya dulu, yang mana kita mainin uh, House of Ashes dengan mode forgiving. Sekarang kita akan memainkan House of Ashes dengan mode lainnya, yang mana di trial mode atau demonya ini kita ditawarkan tiga mode: forgiving, challenging, dan lethal. Hari ini kita akan memainkan yang... Challenging, yaitu your skill will be test. Kekuatan jari-jemari saleh kita akan dites di sini. Yuk langsung saja, press circle to start challenging. Kayaknya akan lebih mengancam ya sekarang ya. Dan apakah akan berhenti seperti di demo yang mode sebelumnya atau lebih panjang lagi? Aku nggak tahu, karena demonya itu tak lihat. Oh, benar-benar di di-skip-skip yore, yo Nggak detail iyalah jenengnya demo, yo Pasti harus membuat orang-orang penasaran, dong Welcome back to House of Ashes Yang challenging mode Hari ini aku pakai topi pirate kesayanganku Aku mau jadi pirates <laughs> Oh cita-cita kalian waktu kecil kan pasti kadang roto absurd kan ya Sebutkan cita-cita kalian yang paling absurd oh, Aku dulu itu pingin jadi Princess Ariel Eh Ariel Little Mermaid Aku pengin jadi Putri Duyung dulu cita-citaku Oh my god Komeno ya, komen komeno, komeno. Oke, okay, opening Masih sama seperti biasanya Ih hey, guys, udah skip ya Gak apa, apa kita nikmati saja Kak, boring kok dibalen-baleni, lo gak apa-apa. kamu itu semakin lihat sesuatu berulang-ulang, semakin banyak informasi yang bisa didapatkan daripada hanya sekali lihat. mu rek itu adalah motoku dalam hidup. berulang-ulang, uh. dibicarakan berulang-ulang, dilihat berulang-ulang, didengarkan berulang-ulang, itu membuat kita menemukan fakta baru malah. No, I don't want to die tuh masih yakin ya, kalau kurung adalah target yang tepat untuk upacara di tahun ini. Nah, dipanggil tiba-tiba, Tak taruh kurungan dulu, nanti kita urus dia setelah Anda menemui raja, tuanku. Yovantus ya, lek like, kurum iku merasa marah nang Balatu. Omongane Balatu tajam banget ngono lho, kaya ya kita tidak akan membiarkan dia hidup dan bla bla bla. Yovantus ya, pan lek like, kurum iku rada sebel nang Balatu. Kita terpaksa melakukan itu, Kapten. Itu perintah. Oke, okay, sejauh ini kita enggak lihat perubahan yang saya signifikan ya tentang mode modenya sebelum. God <laughs> mengirim dia, mengirim mbak itu it hmm. Suara ya, pak tukang masuk enggak, rek? Oh no, kelas malam-malam nih Dewa Bulan mm -mm. Good. And what news from below? There are hundreds of prisoners Aku mohon maaf ya, Ternyata bocor karena suara Pak Tukang. Pak Tukang no di depan aku nggak tahu kok tiba-tiba nongelas-ngelas malam-malam. No matter. The blood of this army will nourish the sands. The sacrifice Nourished will be fulfilled. Mm. Starting with this one karena mungkin mbak ini tuh bitray pengkhianat karena tadi uh, dewa mengirim kamu untuk menghancurkan istana aku tematis berarti mbak ini rotok nakal kan kan gitu dan aku tetap gak tau kenapa raja naram pakai topeng Uh, coba ya, aku tak Ayu coba memilih pula. hal yang lain. Hmm. Fire Command. Whoop. Whoop. Coba mencoba melihat pilihan kita yang lain, jadinya kayak gimana? Tetap angsinya tetap, tapi dengan perasaan yang berbeda saya aku pingin, ya, yeah. ingin mengasah. karena kita dapat fakta kalau mbak ini ternyata nakal, mata-mata atau apapun itu yang mengirimkan petaka. makanya raja Naram menyuruh banyak asup siure, yo. iyo, iyo, iyo, kadang prediksi kita bisa salah, kadang prediksi kita bisa benar. Asumsi kita bisa salah, asumsi kita bisa benar. Soro-soro. Nah, karena nih, melihat sesuatu berulang-ulang membuat kita semakin detail. Dan mengarahkan kita mungkin ke sebuah kebenaran. Dan tetap tak sensor. Pak Balat itu sesuai ya. Oke, okay, kita kembali ke Kurung uh, lek musuh istana atau kerajaan apapun itu hukum yang berlakukan sesuai dengan kepala Kepalanya, oh, sesuai dengan rajanya, sesuai dengan pemimpinnya dan kalau istana itu harus tidak berhubungan dengan yang lain, hukumnya Pasti intern saja Berlaku untuk internnya saja Gitu sih le, le sepengetahuanku. Jadi untungnya kita hidup di era demokrasi Apakah? Mode yang akan kita coba ini lebih terasa menantang daripada mode forgiving. Kita lihat bersama-sama, grafiknya itu memang gak bohong ya, rek. Sejauh ini tidak mengecewakanku sama sekali. Sejauh aku lihat gameplaynya, aku little hope terus. Medan, until dawn, tetap bagus. boleh like hidden agenda untuk klengking Nah ini perang sama siapa juga? Nama mereka siapa? Aku nggak tahu. Alasannya loh? Alasannya aku nggak tahu. Dan raja Naram ini tahu nggak kalau dewa-dewa uh, itu akan Asalkan kastil ini Tahun ini Apakah karena terlambat ngasih? Atau alasan apa? Juga belum bisa ya, Merekomendasikan Hal-hal yang berbau kekerasan deh. Karena itu bukan solusi yang baik Untuk dunia kita Itu malah membuka baru tapi kan itu kan beberapa tahun yang dulu kan cerita nih backstory ini tuh se se beberapa tahun sebelum masehi jadi mungkin belum seempati oh, kita kita yang sekarang. Kalau sekarang kan manusia lebih cenderung lembut ya. Apa sih ngarani ku beradab? Manusianya rotok beradab misalnya tahu tentang budaya seni sudah sudah tidak apa oh, agresif terlalu agresif <tuk> tapi boleh di dunia online nggak ngertian kadang-kadang <tuk> di -kadang dunia online agresif capek gara-gara bisa menyerang identitas <tuk> Jauh ini aku belum merasakan skill yang harus diasahi, belum belum terasa sangat sangat mengasah skill. Tapi harus tetap waspada juga. You've been cursed. Our uh, king has cursed yes. us all. King Because you cursed. were the demon. You were wrong. He built this temple to call for forgiveness. But the gods don't listen. listen. And now, he too is silent. Dan sekarang Raja Naram juga silent. Free of his madness now. How are we? Free to die. more modern, effective weapons. What can we do? There is a way out through the catacombs. should trust you. Yeah, awal tadi sangat-sangat sharp. belum kerasa skillku diasah di sini sejauh ini. gak tahu nggak lepas ubur-uburan mau mane? Oke. Okay. Dan memang pintu ini agak berat ya. Oh. Rodo berat. Pas rapidly, eh rapidly, apa? Karena berurang-urang juga harus lebih banyak lagi ternyata. Oke, okay, kita temukan satu fakta Follow agak lebih berat di controller ya. Iya, ayo keluar yuk. Yes. For the builders when they're done. Come. Mm. Dan ayo dance-nya apakah lebih challenging lagi? Kita lihat habis ini. Aku ketularan melok ngomong ayo dance soalnya Karekin ngomong ayo dance. Lewayai duduk-duduk-duduk ini. Apakah akan lebih cepat? Duk -duk. Oh iya, ya, lebih cepat deh. Lebih cepat, Rek. Duk -duk. Tapi belum meresahkan. Belum semeresahkan itu, belum. Tapi lebih cepat, iya. Oke, okay, apakah lagi? Oh iya, lagi. Iya, lebih cepat datangnya. salah kita lihat apa yang terjadi jika kita salah I have seen it all now. <laughs> itu yang terjadi kalau kita salah langkah oke okay. uh, <hah> sudah nggak kaget Oke, okay, langsung kita ke pintu terkutuk itu. Premonition masih sama, sekarang macam masih sama. Langsung ya. Wah kayaknya bakal lebih mendebarkan ini Here. Sing santai aja seberat itu, kontrol Butuh, butuh bantuan? Tak bantu? Enggak, nggak butuh bantuan ternyata. Aku penasaran, apakah wujud asli dari monster you yang kita hadapi itu sama persis it dengan Fosil-fosil uh, yang ada di sekitaran kuil ini Atau hanya perumpamaan saja yang disimbolisasikan? I don't know. Nothing to an Oh, dia loke Roto-Pedora Roto-Pedora, aku ga anu? Um, Coba, Arogan ya? Aku ingin nyoba kalimat yang lain Semakin modun dong Di awal wes modun, saya juga mana coba Aku kan memilih pilihan yang berlawanan, berlawanan nyoba. Kita harus cari tahu juga Apa? Efek dari jawaban kita? Se... Se... -besar apa dampak dari pilihan-pilihan kita? Aku ingin tahu juga, Tadi Maaf kalau kalian ingin membuat apa, pilihan yang baik-baik, mungkin episode sebelumnya cocok dengan kalian. Tapi like, iki, uh, episode ini berisi dengan keinginan tahu keingintahuanku tentang jawaban-jawaban yang lain. Ya. Kalau kita milih ini, adegannya jadi gimana? Kan? Itu. Mumpung kita masih dikasih demo, jadi kita bisa eksplor sana sini ayo mari ini abot oke sik notot keselamatan jari jemari saleh Dan kalau kita berhasil kiti nya tepat, tetap mati rek right? dua-dua no to no. Coba, coba, coba, coba. Terus apa sing kena lagi? balatuh kalau kita pilih fitray nggak ada perlawanan dan langsung ke Scene yang ini oke okay, oke okay, kita tahu sesuatu yang baru tapi yang di shot balatuh bukan kurung oh kurung bisa bangun oke okay. lihatan Ini lo kayak film alien film Alien, be. tenang Nanti kita langsung jam aja ke... Pak Erik di helikopter uh, Langsung di sini Finally, it's, it's finished Sewee <laughs> banget nih, sesini ya, pak pura like, Ditunggu-tunggu... Rumah kan? ngerasa. hello Helikopter Aku tahu jawaban lain juga jika Pak Erik menjadi orang menyebalkan. Tak cobain nih, sure. di sini. Not particularly. Welcome to Camp Slayer. You're early. Um, impatient? Coba, coba ya, coba. Impatient. Is my briefing room prepped? Texts are ready for your presentation. As soon as we get oh, word from CEO, good to go. You should read this. The flat, Jason. Gak, gak terkesan friendly cari ini. Didn't you hear? There's a new king in the castle. Looks that way. You are. Coba Coba apapun yang kalian lihat di video ini tuh percobaan. valuable research. Yes, sir dr Stokes, at your service. First Lieutenant Jason Kolcheck. Jason. Well, Jason langsung down-down terus ya Oke, okay, oke okay. dari sini kita belajar pilihan terbijak yang bisa kita ambil Itu yang mana? Yuk, lewat eksplorasi Ini baru... Skala 2 Nanti, kalau kamu skala 10, baru tahu kamu Anyway, kalau saya tahu tentang Sini, Kyore, ya Uh, yeah surgeon for switch gone this could be our last time together Rachel after what happened at the checkpoint I thought I was done these last few weeks you've you've lifted me up I don't know where I'd be without you Ara, Ara, Ara! I'll be there in five. Fuck, it's him. He's early. Your yeah, yeah, yeah, husband, you mean? Don't you think it's time? Hatiku berkata lain. Hey right, Rachel, are you gonna tell him about us or what? You and Eric have been apart for a year. Whatever you had, it, it's got to be over. Come on. Oke, okay. tak coba untuk menjawab yang lain. Research, find a way to tell him. Baby, oh nak kata baby It's dong right dekono. kuno. So, hmm. Itu membuktikan lembah Rachel coyok, le, jawab me. yang tadi yo. Find a way to talk to him. itu coyok memberi harapan ke Nick. Oh no. Ach, yes, apapun ya. Video ini ku mencoba ya Reo. mencoba kemungkinan yang lain, yang bisa terjadi. Oke. Okay. Kalau kita sudah tahu plotnya, well, terasa lebih cepat ya. Only few weeks ago Saddam was living it up in here. Tapi aku belum merasa sesuatu yang challenging banget. sampai Helen, belum. Kayak sih kerasa berat itu tadi, iya, tapi yang lainnya masih terasa sama. Got the CIA, got the army, the marines, DIA, the air force. Hey, everyone's invited. Everyone wants Yang lain masih terasa sama. Wow. Nice shot. I see you, old man. Keep busting out those reps. Hey, you come join me. Maybe I'll teach you a the too. Later. We have company. Yeah, we miss here would like watch me get my sweaty. Huh? You spot me, little lady? Mm -hmm. Merwin. Perper. So -per. Ignore Corporal Merwin. He likes social skills. Nah, I guess every unit has its resident jackass. Kita lihat Yeah, go prepped. We'll see you in there, Marine. Tetap murung ternyata, meskipun sudah diberi harapan sama Mbak lately. We got caught up in a shooting a few weeks back. Spilling bullets nek he comeback ready he's a big boy sir he's ready mati sama tapi good sit behind desk don't to catch so many bullets you know this must be the one and only sat like that oke kemarin kita jawab polite ya sekarang kita rodok nekel-nekel tadi langsung to Lieutenant the point Colonel Eric King. and if I'm not mistaken. Uh. Lance Corporal tidak tidak berbohong Joey. tapi kita access. kehilangan jason banyak sih kalau kita menjadi orang yang menyebalkan kita kehilangan jason Sir. langsung down If I were you, I wouldn't get too comfortable behind that desk. Sorry, sir. I'm telling you, when the queen bitch finds out about this, she's gonna flip her shit. Nah, try ya, it. Tetap. Orang yang menyebalkan. That's my wife. That's my wife. You're talking about. I uh, had no idea. I'm sorry. Nice work, Hotshot. Oh, angry. Angry-nya naik, angry-nya. Mm -mm -mm -mm. so Rachel never said she was married. We've been apart this Rachel nggak pernah cerita kalau dia telah menikah. Iya, kami memang tidak bertemu now. selama setahun. Jadi dia orang yang menyebalkan ya. Yeah. Like Dunia mengubah dia dan bla bla bla. Kenapa cocok tadi uang saya sungguhan, sungguhan, aku nggak nggak ngerasa challenging sama sekali sampai sini. Serius, don't feel ngerasa ada you. sesuatu yang menchallengingku uh, hingga detik ini? Deal, Apakah? Um, mode challenging uh, exactly hanya sebagai decoy. Produk yang digadang-gadang tapi ternyata pengalihan isu. Oke, kita keliling ke sana ke sini. Kita dapat surat. Kita dapat surat dari siapa? Kau lihat surat itu dong berarti eksplorasi juga di timing waktu neo ya yeah, ya yeah, ya yeah. kita coba menjadi menyebalkan erik yang menyebalkan <laughs> <King>. <laughs> tapi nggak ya, memang aku team. harus mindful aku want tidak reason, mau eriku menjadi menyebalkan ah this is my team now I have direct orders from CENTCOM to assume command of your task force. Oh. Are you serious? <laughs> Pilihanku barbar kau. Have you known me to be any other way? Lieutenant Kolcheck, would you be so kind? This is from SOC Central. It confirms that Lieutenant Colonel King has assumed control of this operation. I'm going to need access to your network. Who the hell are you? <laughs> This is Dr. Stokes. Moring terus dong. full clearance. I bet you have. Oh, okay. Guess I'll go figure it out for myself. Aku baru tahu dia makan permen karet. Yeah, yeah, yeah. You found something? Briefing. Tetap berjalan sebagaimana mestinya? What is that? Modern art or something? This is footage from the highly classified Calus program That's supposed to mean something to me It's a thermal satellite system that I personally pioneered Oh, well, I'm impressed Please, Please I'm iso menciptakan your pak. You behave like this in all your briefings, Corporal? Boys are just eager to catch a break, sir No harm, man. Very well. Satellite sweeps of the war zone have uncovered what appears to be an underground storage facility. Oh yo, yeah. sambil It's mendengarkan Pak Eric yo, uh, aku rasa setelah gameplay kedua, kedua ketiga itu rasa ke memilih rasa apa yo? Rasa berani untuk memilih sebuah keputusan. itu semakin bertambah. Kalau kamu gameplay pertama pasti ngerasa takut ya boleh like gini boleh itu. Tapi Gameplay kedua, ketiga, kamu akan semakin merasa yakin dengan apa yang kamu pilih, meskipun kamu sudah tahu nanti akhirnya gimana. Aku suka game-game yang berbasis pilihan kayak gini tuh menimbulkan rasa itu di hatiku. Dan rasa itu yang ingin aku ulang dan ulang terus ketika game-game seperti ini. Like kalian merasakan hal yang sama? Komenan di bawah, tapi terkenal. like, misalnya kalian nggak merasakan, oh, mau game iki lo, kok yang ngomong, bu, boom. On, belajar untuk mendengar, nah, belajar, belajar untuk memahami, ayo. Fast in, fast tapi saya gak paham, my yeah, book. Yuk, hapo mau gitu, oke. Oke. Uh, kita coba yo ya. I will request air support kemarin kita akan confident dengan tetap kecil confident dengan pasukan kecil maksudnya our birds can fly low under the radar oh, the site tetap is bertambah. in the so we'll have plenty of ground cover we go dark until weapons are secured if we don't break radio sounds within 24 hours CENTCOM will mount a rescue operation a lot of shit can go down in 24 hours I quit being a bitch I'm just saying that's all this is why we went to war This is what gets us out of bed every morning mm -hmm. Make no mm -hmm. mistake, ladies and gentlemen This is how we stop Saddam from using these weapons Be ready in one hour Dismissed Okay, will juga demo berakhir di sini? Where? I don't know, man. This don't feel right I'm getting this tingle so down the back of Monday. oh Sweetie, look, good rub down will sort that right out, huh? I'm serious. I got a real bad feeling about this. Are you, do you. I'm spending too much time with Eric? Is there anything you can do? Teman aku sih ngerasa kalau Rachel itu is... <laughs> CGI tapi le like, lainnya gue kayak kind of menyatu ngono lo no. movement-nya embo apa yang terjadi di balik pengembangan eh ya Rachel We need to talk There's something I have to tell you You should know yeah? It wasn't my decision to take over your operation Coba yuk kan like intimate sudah pernah excited Right This is it Everything I've worked on these past years It's ready This is the Big break we've been waiting for. We, oui. this isn't about us, Eric. I just want things to go back to the way they were. How we left it. Things weren't so great between us. We've been through A worse. Kay, Eric, to renggang yo, rey yo. Entah ada, sudah ada keputusan divorce atau belum? Aku tidak tahu, tapi melihat Nothing mereka katanya changed, <gap> separate. <tutup> you know that berpisah dan si Rachel ngomong ketika kita ada di akhir semua ini kita juga tidak berakhir dengan baik-baik saja. We divorced Dan Rachel juga masih pakai hey, be wedding ring cincin. Oh, kalau kita jutek mulai awal, dia akan menjadi pribadi yang jutek terus yuk. Ya, ya, ya, ya. Sepertinya yeah, kita tidak boleh melakukan go. itu. download, menit itu berharga, Clarice. Work Come on, come on, come on. Aku butuh challenging I sense seperti yeah, yang kalian janjikan you're... di judul. Speak to the team, inspect the briefing room. Can... Ayo, langsung gas. Coba kita menjadi jutek ke orang yang sudah jutek. It's safer this way. You want me to feel safe? You give me some more shooters. Hmm. Provocative, dong. Tell me, Corporal. Are you afraid of heights? Please. I'm force recon. I've trained in high altitude, low opening parachute jumps. Hostile conditions that would make most men wake up screaming for their mama. You been quite the picture. I hope you're more than just mouth, Marine. Climbing gear. You fucking pencil pusher. Tidak tetap menjadi jutak yo. Oke, yang belum sempat kita lakukan. You think we'll bag him while He's in the vicinity. We'll get him. <laughs> that almost makes it worth the risk. Almost. Well, you know, I'd still rather be sitting behind the desk. If shit hits the fan, at least we can rely on air support to dig us out. I'm sure it won't come down to that. You seem confident. You seem surprised. Ooh! Ali bersilat lida orang-orang ini. Sudah kita sudah eksamen ini di episode yang lalu-lalu. Apa ada yang bisa kita lakukan lain? Berbicara? Tidak bisa ya. Sungguan Pak RK ku gak cocok jadi orang yang jutek. Akan ku benahi citramu ketika full rilis ya. Oke, okay. gak bisa. gak bisa. Oke, okay. langsung guys. WP, sir. White phosphorus? White phosphorus. Just for pop and smoke, that's all. Are uh, disapproving. <coughs> Tidak ada izinnya. These are unauthorized. If we break weapons conventions, then we're just as bad as the Taliban. I won't allow this nonsense. This is bullshit. We need all the help we can get, Sergeant K. There seems to be some confusion. That was an order, not a talking point. Loud and clear. Kita kehilangan Nick. We won't be taking them on the mission. We all cool. Yeah, yeah. Iya. Sepertinya menjadi jutek bukanlah jawaban. Kita kehilangan semua orang like kita terus-terusan jawab tangan jahat dan lain sebagainya. Hmm, kita masih diberi waktu banyak waktu kayaknya hey, Eh, come on. Jangan kelengki. Eh, apa ini? Ah. Wow. Kita menemukan secret. Oh, ada secretnya ternyata. Apa ini? Hmm. Kok berkode-kode? tak kode-kode. wes kalau kalian mau lihat dan bisa menerjemahkan ini apa, tolong aku yo di kolom komentar. Thank you. Back. Oke. Okay. Ini nggak bisa, ya? Iya, nggak bisa. Uh, aduh. I'm sorry, Pak Erick kameranya mentok Clarice Kita masih punya 5 menit untuk explore dan kita sudah explore semuanya. Hmm. tidak aku tidak mendukung sebuah kekerasan. Uh, Rachel, kita bisa bicara sekarang. Kita punya banyak waktu luang nih. Tapi aku kok nggak punya tombol talk ya ke kamu ya. So sorry. Ayolah, aku sudah sudah eksplor semuanya niche. <tuh> sudah? Masih belum, saudara-saudara. Ku tuh di eksplor berarti. Ya yeah, kita Let's harus get bisa lebih cekatan. What? What? You wanna ask me something? I can tell by that look on your face. You think I'm? You're talking about the skipper. And kalimatnya. Ah Kalimatnya berubah. Kalimatnya Jason. Karena kita kehilangan Jason di in episode ini, so, jadi Jason nggak nggak ngomong yang baik-baik tentang kita. Ya ternyata bisa ada yang berubah ya kalau pilihannya berbeda. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah, it's a good thing to know. Oke. Okay. Inilah yang terjadi kalau kita memilih hal-hal yang buruk, kalimat-kalimat yang harsh, kalimat-kalimat tajam tidak sopan atau apapun itu, ending yang jelek yang akan kita dapatkan. Jadi, ketika full release, pastikan ya, akan aku pastikan aku akan memilih kata-kata yang paling tepat, paling baik, paling bijak dan lain sebagainya. So, thank you for watching the next eh Thank you for watching this video. Uh, terima kasih udah nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau kalian punya masukan-masukan tentang gimana sih caranya main game ini dengan lebih baik lagi, let me know. See you till the next video, and ciao! Dadah! Dadah! Dadah! Dadah! Love you! Sarang ya.